Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala waalaikumsalam waalaikumsalam wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi waalaikumsalam Amma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 Amin, Ya Robbal Alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah amalan yang sangat dasyat Amalan ini mampu menaklukan hati orang yang kita inginkan Jangankan hanya satu hati Sepuluh hati sekalipun mampu anda taklukan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 Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adapun amalannya adalah sebagai berikut Anda cukup mengamalkan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Akan tetapi sebelum Anda mengamalkannya Terlebih dahulu Anda persiapkan sebuah foto target Anda Dan juga satu siung bawang putih setelah itu ketika akan mengamalkannya Usahakanlah target Anda sudah dalam keadaan tertidur Ya kira-kira jam 12 malam ke atas Ketika sudah dirasa target sudah tertidur Anda keluarlah dari dalam rumah Anda Lalu menghadaplah ke kiblat atau menghadap ke Barat Pandangilah foto target tersebut dan genggamlah erat bawang putih Lalu, bacakanlah basmalah sebanyak 77 kali. Setelah itu, anda berdoa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu SWT agar orang yang anda maksud, takluk dan tunduk terhadap anda. Setelah itu, tiuplah foto dan bawang putih tersebut lalu masuklah kembali ke dalam rumah. Anda taruhlah foto dan bawang putih tersebut di bawah bantal yang biasa Anda pergunakan untuk tidur. Insya Allah, orang yang Anda inginkan akan tunduk dan takluk terhadap Anda. Perlu juga diingat ketika mengamalkan di luar rumah harus tidak ada penghalang atau yang menghalangi Anda dengan langit. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh